Selamat datang di Paskibra MTs Negeri 5 Serang. Paskibra MTs Negeri 5 Serang bernaung di MTs Negeri 5 Serang yang saat ini dikepalai oleh Bapak Hawasi SAG di bawah binaan Waka Kesiswaan Ibu Fitrotul Islamia, S.Pd.I dan pembina OSIS Ibu Emilia Astiantini SPD paskibra MTS Negeri 5 Serang merupakan organisasi pemudaan yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta menjadikan generasi muda yang menjunjung tinggi norma kesantunan, kesetria, era globalisasi. Untuk menjadi bagian dari Paskibra MTs Negeri 5 Serang, calon Paskibra harus melalui beberapa prosedur. Keanggotaan antara lain pemantapan, pelantikan, dan latihan dasar kepemimpinan. Prosedur tersebut merupakan awal mereka dibentuk Baik dari segi fisik maupun siklus Sebelum mereka melalui beberapa prosedur tersebut Pada awalnya mereka adalah sosok yang egois dan angkuh. Namun kini mereka dipersiapkan Sebagai kader pemimpin bangsa Yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya di sini, mereka dididik bukan sekedar untuk menjadi insan profesional, berahlak mulia, wawasan global, dan berkarakter kebangsaan. Namun, lebih dari itu, mereka dididik untuk menjadi insan budaya yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Berahlak mulia, cerdas, cermat, tampil kreatif, serta memiliki keamanan dan ketakwaan tinggi, menghayati wawasan kebangsaan, perjuangan, dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Jeki Kusnardi saya sebagai palu angkatan 015 paskibra MTs Negeri 5 Serang apa saja sih manfaat ikut paskibra semenjak MTs nah manfaat ikut paskibra semenjak MTs itu banyak sekali karena di situ kita dibina untuk mempersiapkan diri dan mental kita agar di SMA nanti kita sudah mempunyai bekal untuk melanjutkan menjadi anggota paskibrakan nanti dan banyak kenangan-kenangan yang tak bisa saya lupakan di Paskibra MTS Yaitu kebersamannya dan kekeluargaannya Anggota Paskibra di sekolah tuh beda sekali sama anggota eskul yang lainnya Karena di Paskibra kita diajarkan gimana beretika yang benar Etika yang paling nempel sampai sekarang ke saya itu pada waktu makan Jadi, makan itu kita diharuskan cepat Duduk tegap, gak boleh berisik, dan tidak boleh ada sisa Sampai sekarang pun saya sudah terbiasa dengan makan seperti itu, dan di rumah pun saya terapkan. Jadi, yang ingin menjadi anggota paskibraka kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional, ikutlah paskibra semenjak sekarang di MTS, agar kalian tidak kaget dan mempunyai bekal untuk seleksi paskibraka nanti. Jadi, ikut paskibra mulai MTS sangatlah bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari dan untuk melanjutkan di SMA nanti. Terima kasih. Sudah mendengarkan cerita saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri Nama saya Tanjiro Nikmati Rahmannya Saya alumni MTs Negeri Lima Serang tahun angkatan 2015 Di tahun 2014 saya mulai bergabung di Esra Kulikuler Paskibra Alhamdulillah di tahun 2018 saya menjadi Purna Paskibra Indonesia Tingkat Kabupaten Serang Dari Paskibra saya banyak belajar hal Yaitu lebih mandiri, lebih disiplin, lebih solidaritas yang kuat Buat teman-teman buat adik-adik yang belum bergabung, hayu kita bergabung. Yang mengaku cinta tanah air, yang mengaku cinta Indonesia, hayu kita buktikan salah satunya lewat ekstrakurikuler paskibra. Demikian dari saya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Tetenopiro Kelas 9D jabatan tata di Paskibra adalah sebagai Ketua Paskibra periode 2019-2020. Jadi tata di sini bakalan nyeritain pengalaman apa yang udah Tete rasain di Paskibra MTS Negeri Lima Sarang itu. Sebelum ke pengalaman Tete, kata bakalan ngasih tahu sama kalian apa itu Paskibra. Paskibra adalah singkatan dari Pasukan Kibar Bendera atau yang disebut dengan Pasukan Pengibar Bendera. Oke, jadi pengalaman tete di basketball itu banyak banget dan seru banget. Tete singkat aja ya, karena waktunya juga sedikit. Di antaranya dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang tinggi. Disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nih, tete mau nanya sama kalian, kalian mau gak jadi pasukan pengibar bendera? Hmm, ya pasti maulah lah ya Selagi itu hal-hal yang positif Dan juga bisa ngebagi ngebanggain kedua orang tua Dijamin betah dan seru deh Kalau ikut pas Gibran Ya walaupun kalian panas-panasan Sering dimarahin Mukanya belang Tapi itu hajar kok kalau ikut pas Gibran Oke itu aja yang udah teteh sampaikan buat kalian Ayo dong ikut Mas di MTS Negeri 5 Serang Salam kompak, salam kebersamaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Tete Rani Ramadhani Jabatan Tete di Pas sebagai Wakil Ketua Pengalaman Tete di Pas Kibra dapat, dapat menambah sikap kedisiplinan, Bertanggung jawab yes. okay. Tiga. Menam, men tiga. menambah wawasan dan lain sebagainya. Nah, sekian dari Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Teteh Sintari Wayuniti, Teteh dari kelas 9B. Jabatan Teteh di Pasjibrem Tes Negeri 5 Serang sebagai bendahara. Di sini, Tete akan menceritakan pengalaman Tete di Paskibra MTs Negeri 5 Serang. Di Paskibra MTs Negeri 5 Serang, Tete diajarin banyak sekali etika, seperti etika makan, etika berbicara, dan lain-lain. Dan di Paskibra juga diajarkan saling bersama-sama, tidak boleh egois, dan mementingkan diri sendiri dan membuat kita lebih mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Teteh Ambar Dirta Artanti dari kelas 9C. Kehidupan Teteh di Pas Kibra sebagai pas pampas, Teteh akan menceritakan pengalaman Teteh di Pas Kibra. Pengalaman Teteh di Pas Kibra yaitu latihan baris berbaris, AKBB mengikuti masa-masa capas, masa Sempat pernah ikut plat gap di SMK 1 Ampel, menumbuhkan rasa kebersamaan yang tinggi, mandiri, bertanggung jawab, dan beretika. Ya, itu saja perkenalan dan pengalaman Teteh di paskibra Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arisa Tunur Aini Saya di Paskibra sebagai koordinator. Pengalaman saya di Paskibra dapat banyak belajar untuk disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita juga dapat belajar untuk bekerja sama dan menghargai satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarni Rabi Pri. Saya di Pas Kibra sebagai koordinator. Pengalaman saya ikut Pas Kibra di sini itu banyak pelajaran untuk jadi mandiri dan percaya diri. Visi Pas Kibra MTS Negeri 5 Serang mewujudkan kader Pas Kibra ataupun anggota Pas Kibra yang cerdas, berarti dan kreatif. Misi PASKIBRA MTS Negeri 5 Serang 1. Menumbuhkan kecerdasan anggota baik di bidang akademik ataupun non-akademik 2. Menumbuhkan keberanian anggota dalam mengambil keputusan 3. Mengembangkan kreativitas dan keterampilan 4. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab yang kuat dan kebersamaan yang erat